Jadi kami dari Satuan Resesi Narkoba Tim Osnal melakukan penangkapan atas nama inisial AS yaitu di Desa Tanjung 13 Kotok Kampar. kami mendapatkan e, informasi bahasanya ada peredaran narkoba di daerah tersebut dan kami melakukan penangkapan pada saat melakukan penangkapan e, untuk saudara AS sempat melarikan diri dan membuang Balang bukti di dekat uh, penangkapan pada saat itu Midun, Midun yang di apa, Muda di Dahlian, Rohul Siapa iya kau belanja sama Midun? Kemarin anda aku bawa uang kemal bang Hah? Uang kemal aku bawa Rp. 3.500.000 Rp. 3.500.000 Di rumah masih ada? Nah, Oke okay, selain bang. yang dalam nih, Berapa nih? Empat Empat? Empat apa? Empat paket Ya Pak Kadus ya Empat paket ya, ya. Empat paket ya yang lain yang dalam tas ini, dalam apa lagi? Hah? Jujur aja lah. Dalam apa? Bang, dalam apa? Ah, dalam Jujur mainan apa? Lah. Jujur aja Jujur Jujur lah. lah. Mainan kunci. Berapa banyak? Berapa banyak? Hah? Tahu. Hah? Eh, kamu belanja, coba kamu buka. Buka, buka. Ini tuh, ya? Iya. Nah, berapa itu? Berapa paket itu? Bisa lo buka. kau bilang. Ah, berapa paket? dua paket lah. dua paket? Coba buka, buka. Paket besar. Besar. kan Di rumah masih ada lagi? Enggak ada, Bang. Ah, ini kaca apa? Pirek. Kaca pirek. Di rumah masih ada. Kita. Didapat di dalam uh, tas yang dibawanya itu empat paket dan yang dibuang dua uh, paket dan jumlah uh, barang butih yaitu enam paket. Yang nah, lain kan ada juga kopi tik sama dia. Dia enggak habis mudah habis dia sekarang kepakannya sini. Nah, hmm. apalagi yang titiknya dia. Nah aja. Ya, ya. kau jumpa si uh, ini jam berapa? malam. malam. kau ngimbang itu di mana? Hah? langsung. langsung. kita melakukan pengembangan yaitu uh, inisial MS uh, yaitu di uh, rokan Pak koto yaitu di kabupaten uh, rohul kita melakukan pengamanan. Tersangka uh, Di rumahnya Ngapa? Gara-gara asmi, asmi kena yuk. Berapa banyak sabu yang kau turunkan sama Asmi? 1 per 8 1 8, 8 itu 8 tuh berapa tuh beratnya tuh? 2 kantong, 2. 2 kantong setengah yuk. Berapa dananya itu? 11, 11 juta yuk. 11 juta tuh Kayak apa sistemnya? Yuk. Untuk BB Tidak didapatkan uh, Sama saudara MD yaitu eh, tetapi dari eh, bukti eh, pencatatan WA dan yang lainnya eh, mengarah kepada eh, pembelian barang yang sudah dipesan. cuma itu. Terima kasih, Pak. Itu itu. Ya. Itu kau dalam gua tadi. siapa nama? Siapa nama? Izin, Pak. Izin. Ya, berapa cuma-cuma ya, dua, berapa banyak? Ya, ini ini kok, bisa Kapa? Kapa ini? Ah, ini kok. Ini yang tadi Hah? pengembangan di uh, Rokan Empat Kota, Kabupaten Rohul, itu ada saat pengembangan kita mengamankan dua orang tersangka dan kita proses lebih lanjut pasal 112 dan 114 minimal lima tahun